jentercam ya. ya, oke, ya selamat malam mbak Jarot ya, uh, saya mau melaporkan nih hasil saya cukup bagus pada kurang dari dua puluh lima hitungan sudah sampai sembilan sembilan, oke, ya, tapi setelah dua ratus dan selesai itu bagus masih sembilan sembilan, kemudian uh, tekanannya itu justru sampai sekarang masih saya pasang oksimeternya itu kadang-kadang sampai tadi sampai 90 tapi eh uh, jantungnya itu sampai sekitar 114 Oh my dan turun ya, tinggi sekali okay. <laughs> terus lama-lama uh, juga naik lagi Nah sekarang masih saya uh, saya pasang Aha. itu sekitar 99 98 dengan uh, denut jantungnya itu 112, 113, maka okay. itu oksigen di dalam paru-paru saya itu masih tersedia banyak, <laughs> sehingga itu dipompa ke jantung begitu untuk disebabkan yeah. ke yang lain. Saya sudah uh, mencoba untuk olah nafas kurang lebih lima kali, yeah. hari Sabtu dua kali, minggu satu kali, kemudian hari ini dua kali. Ya. Yeah rasa enak memang Pak. Oke. Okay. Uh, yang kedua uh, saya itu di pondes diabet itu sejak tahun 2017. Kemudian konsumsi obat juga. Tapi saya juga kadang-kadang konsul dengan ahli gizi. Nah, terang, setelah saya kena Covid. tahu uh, bulan Juli kemarin yang delta ya. Nah, itu eh uh, saya mencoba sengaja tidak memakan obat diabetesnya. Saya okay. berusaha untuk berhenti ya. waktu sebelum COVID. Saya di, disarankan oleh uh, ahli gizi untuk konsumsi tomat sama kacang panjang yang, yang jus setiap hari. Okay. Kemudian, setelah COVID, uh, setelah itu saya disarankan untuk uh, menggunakan uh, buncis dengan. Untuk setiap hari, dan itu sangat sangat bagus ya bagi saya, karena saya sampai sekarang sudah lepas dari obat. Gulanya berapa, Ibu? Gulanya terakhir kemarin bisa mencapai 135. Oke, tanpa pernah obat, saya, ya. ya. Tanpa obat, ya. Pagi hari, ya, pagi hari. Eh, pernah saya mencapai 390-an, ya. Pernah oh. sekali. ya tapi setelah itu saya berusaha di, dikejut sama dokter untuk obat-obat-obat terus ya oke, akhirnya saya aduh ini gimana ini saya, saya takut dengan ginjal saya dengan obatnya okay. makanya saya berusaha untuk ke ahli kisi yeah. Berulang kakak saya sendiri yang, yang ahli kisinya oke okay, dipantau sama kakak saya sendiri okay. kemudian saya juga disarankan untuk berolahraga pak. Ya. Yeah. Saya mencoba untuk olahraga untuk menurunkan, ya, membakar lemak mungkin jadi diturun, ya, beratnya, ya, karena berat saya juga <gifat> obesitas lah, dapat dikatakan okay. begitu. Kemudian, uh, saya ingin saya bertanya, dengan uh, olah nafas ini, apakah bisa menggantikan olahraga senam saya? Oh, Oke, okay. kedua, ya. uh, kalau memang itu. Okay, saya jawab dulu aja pertanyaannya. Oke, okay, oke, okay, oke. Ya. ya, olah nafas nggak bisa menggantikan olahraga. Maka nanti kata ada ada pelajaran olahraga juga. Ya, jadi olah nafas tidak bisa menggantikan olahraga, walaupun olah nafas berkeringat, olah nafas oksigennya banyak ketika oksigen lebih daripada biasanya. Lalu juga biasanya dipakai kesempatan oleh tubuh tubuh kita itu cerdas terjadi glikolisis di mana gula dibakar sehingga nanti beberapa orang pasti akan melaporkan gulanya turun gitu ya. Karena sama saya juga eh, lima bulan lalu sebelum program minum, minum obat diabetes empat macam. Pagi metformin 1000 mg tambah janupia 50 mg, malamnya eh, metformin 1000 mg sama metformin 2 eh 2 mg. Sekarang lepas tapi kalau di atas 100 20 saya minum satu, ya gula bangun tidur, dan lebih sering tidak minum obatnya jadi sudah boleh dikatakan lepas obat tapi karena saya, nah dokter tuh bilang begini juga dokter diabetes yang rusak ginjal bukan obat, tapi gula yang tinggi gula yang tinggi makanya kalau dokternya saya, dia lebih hati-hati lebih baik minum obat tapi gula stabil daripada gak minum obat, gulanya fluktuatif, gula fluktuatif itu yang membuat organ-organ kacau jadi makanya kalau mau lepas sebenarnya tapi kalau sudah di bawah 150 memang sudah boleh lepas obat ya. Di bawah 150 tidak boleh lepas obat. Nanti pas obatnya pas gulanya lonjak bersamaan kolesterol melonjak, misalnya di, diiringi diet keto. Tapi kalau didampingi alih gizi tentunya bukan keto yang disarankan. Makanya masih makan sayur dan saya setuju dengan itu gitu ya. Kalau nanti mau lebih tepat ya ini datang nanti besok hari Selasa, besok malam ya kita akan okay. bahas mengenai uh, nanti tak post di grup langsungnya. Okay. Mengenai uh, genomic diet, sehingga itu diet yang lebih akurat karena based on analisa ilmiah DNA masing-masing, sehingga disusun program uh, diet yang sesuai. Tapi uh, diet memang akan menurunkan, dia akan bisa menurunkan gula ya, jangan makan gula, kan gerakan gitu ya, itu itu cara bodohnya gitu, lalu nggak makan nasi, nggak makan macam-macam, tapi sampai ada yang nggak makan sayur, nggak makan bumbu. Bumbu itu antioksidan tinggi. Kalau menurut saya harus makan bumbu, gitu. Itu antioksidan. Sayur itu serat, vitamin dan mineral, antioksidan banyak banget. Jadi kalau saya tetap makan sayur, tetap makan bumbu. Nah kalau gulanya naik, tadi olahraga, mengurangi puasa, intermittent fasting, dan juga termasuk diet karbo itu kan menurunkan gula dengan mengurangi asupan. Tapi kalau dengan itu semuanya, misalnya yang memang diabetesnya udah parah, minum obatnya udah sampai sehari enam biji segala macam, udah suntik insulin. Nah, mungkin dengan diet diet seperti itu aja nggak nyanda, gitu ya. Jadi harus ditambah yang ada dibakar. Nah, apa itu olahraga. Nah, olahraga pun juga dalam kalau yang memang ada uang ya, ada berkat, mau tes DNA, itu DNA itu nanti akan analisanya. Kamu cocoknya renang, kamu cocoknya jalan kaki, kamu cocoknya sepeda, kamu cocoknya lari. Tiap orang metabolismenya berbeda-beda dan olahraga apa yang cocok berbeda-beda itu akan dijelaskan besok malam. Jadi saya nggak akan detail di situ, gitu ya. Tapi yang paling gampang ya dicoba-coba. Tapi saya pernah ikut senam diabetes. Khusus orang diabetes ada senamnya juga, gitu ya. Itu yang berhubungan dengan dengkul. Jadi, kayak jalan kaki, senam yang berdiri, berdiri jongkok, pokoknya areal dengkul. Karena dengkul berhubungan dengan pankreas, gitu. kata instruktur senam yang saya ikuti dalam senam diabetes. Nah, karena ini bukan kelas diabetes, nanti saya akan pakai justru senam yang ke stretching. Ya, untuk stretching di mana banyak orang sekarang ini mengalami masalah pinggang kejepit, saraf kejepit, banyak duduk kurang olahraga pegel semuanya. Nah kita bisa olahraga yang masih nyaman juga termasuk orang tua karena kelompok senam. Jadi kalau orang diabetes sebenarnya olahraganya harusnya harian. Olah nafas itu seperti kayak ini. Kalau saya udah makan eh, minum vita, vitamin perlu nggak antioksidan? Saya udah minum jus ini antusiasnya banyak nih. Perlu sayur enggak? Gitu, saya sudah minum probiotik nih, masih butuh nasi. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau sudah olah nafas, tetap harus juga olahraga bergerak. Karena yang olah nafas yang diolah cuma paru-parunya. Kalau olahraga yang digerakin ototnya, ya jadi tetap harus uh, olahraga juga. Ya, kemudian ada... Sel